Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah tutorial cara daftar kelas gratis di Ulife Academy pertama Silahkan klik link yang sudah tersedia lalu Anda akan dibawa ke tampilan berikut ini Kemudian Anda bisa scroll ke bawah untuk melihat menu yang disediakan Kemudian silakan Anda klik di bagian ambil tiket gratis. Lalu klik jadwal sesuai waktu yang Anda inginkan. Kemudian, isi data diri Anda sesuai kolom yang tersedia, dan pastikan email address Anda dan nomor telepon Anda adalah email dan nomor yang masih aktif. Lalu klik lanjut ke pembayaran kemudian silakan Anda klik di bagian kolom kecil persetujuan. Klik Oke OK, peserta sudah terdaftar pada jadwal yang sudah dipilih dan silahkan cek email Anda. Demikian selamat bergabung belajar saham syariah. Dan semoga sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.